Terlombeng production production. Aku jatuh cinta lagi untuk yang keseksi. Dua cinta terbagi Antara aku yang dia Yang ternyata sahabatku sendiri Bolehkah kau bersamanya Asalkan engkau bahagia Biarlah derita ini Kini ku sendiri Selamat production production production production production